Kali ini, saya akan menerapkan beberapa hal kepada teman-teman yang saya sebut dengan program khusus intensif. Saya sudah menceritakan hal ini kepada beberapa peserta didik dan orang tuanya dan ada juga beberapa orang tua yang hadir mengambil rapot pada tanggal 23 Desember 2022. Mudah-mudahan teman-teman tidak bingung lagi dengan apa ini maksud program khusus itu. Antara lain, Perubahan yang Anda perlukan atau Anda lakukan di awal 2023 sampai nanti Anda menerima laporan capaian kompetensi peserta didik di bulan Juni 2023. Apa saja yang harus Anda perbaiki? Yang pertama adalah kualitas istirahat. Usahakan dalam satu hari Anda tidur kurang lebih selama 7 jam. Biasakan Anda mulai tidur mulai pukul 21.00 supaya Anda nanti bangunnya pada pukul 4 pagi. Nah, ini target pertama. Harus dibuat jadwal bagaimana saudara tidur tepat waktu. Kemudian yang kedua, pada saat Anda sudah bangun, yang Anda lakukan adalah kontemplasi. Apa sih itu kontemplasi? Anda perlu merenung, berapa lama merenungnya? 10-20 menit Apa yang Anda lakukan? Kegiatan rutin yang akan Anda lakukan Nah, kegiatan rutin ini nanti akan berkaitan dengan kegiatan sebelum Anda tidur Anda tulis di jadwalnya apa, apa yang akan Anda lakukan, seperti apa Kegiatan itu nah, saya sebut sebagai rencana tindakan jadi dalam kegiatan kontemplasi 10-20 menit ini Anda mungkin tidak usah bangun atau matanya masih tertutup terkatup, tapi Anda sudah merancang suatu tindakan yang akan Anda lakukan pada hari itu setelah Anda bangun di pukul 4 pagi tadi Kemudian yang ketiga Anda mulai melakukan olahraga ringan Apa saja olahraga ringan itu bantu orang tua Uh, bersih rumah, buka jandela, bersih halaman Cuci piring dan lain sebagainya, di dapur, aman Anda jalan-jalan di sekitar rumah Berapa lama ini Anda lakukan atau Anda lari-lari singkat? Paling lama, 20 menit 20 menit saja 4, 20 menit 4, 20 20 menit 4, 40 Masih ada 20 menit sebelum pukul 5 Apa yang Anda lakukan? Sebelum pukul 5. Nah, di sini Anda melakukan pendinginan. Mempersiapkan tas, persiapan sekolah, dan lain-lain. Maksimal 20 menit. Setelah itu Anda berangkat mandi. Pada pukul 5, mandi, dandang, cari baju seragam. Pokoknya disiplin persiapan diri lah. Ini berapa lama? 20 menit juga. Nah, berarti... Sudah 5 lewat 20 Maka pada pukul Paling lambat 5.30 Nah saudara-saudara ini sudah berangkat sekolah Jangan lendem di rumah Atau bangunnya jam 6 Itu sama sekali tidak cocok gitu Saya sudah ceritakan ke orang tua kalian Nah sesampainya di sekolah yang anda lakukan Kalau anda perlu waktu 30 menit Nah ini anda keliling lingkungan Ambil suatu tindakan aksi nyata, inisiatif, bersih apa bersih kelas, bersih kelas dulu, bersih lingkungannya, buang sampah, ambil sampah, dan lain-lain. Silahkan lakukan keliling, nanti selesai. Pelajarannya di pukul 15.00, ada lagi kegiatannya. Nah, Anda, dari, dari pukul 6.30 sudah siap-siap untuk mengikuti pelajaran dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah berikutnya apa yang anda lakukan setelah anda selesai sekolah Nanti pukul 15 sampai dengan pukul 16 Nah ini anda sudah siap-siap untuk pulang Periksa barang-barang Yang paling penting itu adalah dari pukul 16 sampai nanti ke pukul 21 Yang berarti itu ada 5 jam Yang harus anda benar perhatikan dengan sangat baik apa saja di antara pukul 16 sampai pukul 21 itu yang harus Anda lakukan. Yang pertama, kembali Anda melakukan refleksi dari pelajaran hari ini. Ini berarti Anda menulis jurnal. Biasakan menulis. Setelah menulis jurnal, istirahat sebentar. Nah, ini nanti akan ada jadwal. Saudara-saudara akan berkunjung atau saya kunjungi, kunjungi wali kelas. Berapa lama maksimal kunjungannya? udahlah kita patok saja 45 menit. nanti ini akan dilakukan menurut kelompok dan saya akan membagi kelompok tersebut. selesai dari pulang ini katakan pukul 16.16.45. anda sudah sampai di rumah pukul 17. Nah dari pukul 17 sampai pukul 18. Nah, silahkan persiapan pribadi. apakah mau sholat, bersih diri, mandi dan lain sebagainya, makan malam. Nanti mulai pukul 18. sampai dengan pukul 21 yang berarti ini ada 3 jam. Nah, Anda harus sudah melakukan apa saja. Yang pertama itu membaca buku. Dan nah, dibatasi sajalah Anda membaca buku 10 sampai 20 halaman. Buku apa saja? Nah, ini juga harus Anda tuliskan hasil bacaan itu yang disebut dengan internalisasi pengetahuan. Setelah dibaca Berarti 18.20, 18.30. Kemudian, Anda membaca lagi. Kurun waktunya 10 menit. Setiap hari. Keahlian apa yang ingin Anda capai. Buku-buku atau bahan bacaan tentang keahlian. Yang ingin Anda dalami, dikuasai. Berarti ini 18.10 sudah. Kemudian istirahat lalu Anda menulis jurnal harian kegiatan yang telah Anda lakukan dan kegiatan yang akan dilakukan besok yang akan dilakukan besok nah ini apa saja yang harus Anda lakukan ini paling tidak Anda perlu waktu 30 menit untuk melakukannya setelah itu Anda meditasi atau kontemplasi lagi. Apa saja aksi yang akan Anda lakukan besok? Ini terkait dengan kegiatan pendinginan dan kegiatan rencana tindakan. Nah, ini ada kaitannya pada saat Anda melakukannya di pukul 18.30 atau pukul 19. Nah, lewat dari pukul 19 sampai pukul 21. Nah, di sini Anda harus sudah siap-siap untuk pelajaran besok. Apa yang harus Anda siapkan? Pelajaran besok hari apa? Buku-bukunya, tasnya, bahan-bahannya jangan sampai ketinggalan. Kalau ini dicari pada siang hari, Anda bisa diskusi dengan teman satu kelompoknya. Dan pastikan bahwa pada pukul 21.00, saudara-saudara ini sudah tidur. Buang atau jangan atau main HP. Dijamin, 2 menit Anda akan tertidur kalau Anda konsisten di sini. Jangan mudah main HP, membuka screen, apalagi main game. Stop dulu untuk satu semester ini, karena saudara-saudara nantinya akan menikmati hasilnya. Nah, itulah program khusus yang nanti akan saya uraikan lagi, lebih jelas, lebih detail pada masing-masing kelompok, sebab setiap kelompok mempunyai perbedaan karakter yang sangat Unik satu sama lain Jadi tidak bisa digeneralisasi Tidak bisa disamaratakan Sampai ketemu Di program khusus yang akan Kita bahas dan akan kita Kerjakan secara bersama-sama Sampai dengan Juni 2020 dalam dan bahagia